Cik, cik, cik, cik. balik lagi bersama otong spinner ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini ya seluruh khususnya pola slot gacor olympus hari ini yuk kita akan mencoba mereview game ke olympus gua Olympus dengan mama modal 78 eh 79.000 saja kita main di 3.500 200. Biasa double check aktif kita coba menol dulu 10 kali ya, surya ya. Yo ya yang penting kita main di mana? Kita main di RTP 8.000, Bosku. Situ slot ter tersolid center jagat dunia her. Di sini WD berapapun pasti dibayar lunas, Bosku. Dan cuma di sini, Bosku. Satunya seniasi situs yang menyediakan layanan RTP game slot 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rating gamenya itu sendiri ya seluruh saya dapat Facebook ya seluruh itu langsung us Aduh kurang kasih dong us yang manis-manis yang gurih gurih yuk uh, kali 100 lu oh, next su so. konek oh, di dalam free spin kali 100 awal yang bagus pemirsa masih ada sebelah spin lagi Ini tanda -tanda nih tanda-tanda cuan seluruh ya seluruh jadi buat kalian semua langsung gaskan saja ke RTV 1000 bosku untuk linknya saya sematkan di pin komen langsung gaskan gaskan saja yuk biru jadi dulu biru jadi aduh nggak mau ternyata bosku ah, kuning merah aduh nggak mau lagi kah jangan gagal dong udah kali 100 pertama yuk kuning pecah dulu yuk kuning pecah mantap kuning biru pecah yuk gendang turun sekalian Aduh kenapa ngapa skater di situ hmm, atas cincin fix petir lumayan lah ya slow ya kuning jadi dong kuning jadi dong Anjir Ini skater-skater scatter 2 biji menghalangi sekali ya ya. lumayan-main-main lumayan, lumayan. sampasional pertama ya bosku. mantep nih aduh enaknya main di RTP 8000 itu kalian bisa cek RTP game live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri jadi contohnya kayak gini seluruh kita main tadi di RTP 89% harusnya gacor dan ternyata kita buktikan sendiri gacor bosku langsung dapat petir merah di dalam free spin pastinya ya bosku langsung gaskan saja buat kalian semua yang penasaran pengen coba gimana caranya gimana caranya main anu apa untuk link situsnya ada di pin komen ya bosku langsung gaskan saja untuk yang bertanya gimana caranya bisa dapat petir merah kuncinya tuh satu selalu cek RTP game sebelum bermain zor biar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak terus yang kedua itu ya yang paling simpel sih pola, bro. Pola tetap mempengaruhi gimana kalian JP-nya. Jang hm, belasnya turun nih. Dua lagi itu nggak mau, anjir. Kita gagal ya, ya, gagal profit banyak cuma dikasih sekitar 500 ribuan enggak masalah, nggak apa-apa. Kita syukur di saja mungkin Olympus lagi rada-rada sompak ini petir 100 turun cuma dikasih 500an padahal kita mainnya di bed 1200 double jeng aktif ingat ya seluruh di pola-pola andalan lah buat kalian semua lama pasti tahu pola andalan dari saya khususnya ya pertama manual dulu lima kali double jeng usah aktif ini double jeng aktif kita manual 10 kali tadi dan dapat free spin dengan petir-petir kombo merah ini kita coba 10 kali turbo ya seluruh ya jadi buat kalian semua kalau saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP gamenya seluruh ingat selalu etek cek RTP game sebelum bermain dan cuma di RTP 8000 situs lo tergacor tersolid sampai juga dunia akhirat yang menyediakan layanan RTP game rileks 24 jam per minis naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya ya bosku jadi buat kalian semua langsung gaskan saja ke rtp8000 pastinya untuk linknya saya sematkan di pin komen ya bosku bisa langsung gaskan cocok-cocok main jadi rtp8000 pastinya ya bosku yuk buat kalian semua jangan risau jangan galau langsung gaskan saja ke rtp8000 ya bosku yang pertanyaan tadi kita main di rtp berapa persen kita main di 89% persen. dengan pola-pola andalan dari saya pastinya seluruh buat viewer lama pasti paham lah ya Yuk to to the game, ya ya, dua kita coba 50 puluh semoga ya, semoga semoga kita petir-petir dua, -petir merah lagi lah ya, biar tambah gurih gitu loh. dua puluh dapat yuk, dapat dua, lagi yuk yuk yuk, yuk dua, dua puluh dua, dua Tadi kita dua ya dua, ya puluh dua, dua puluh karena penonton dengan ya yang suka game game slot kayak gini, yang biasa main dengan modal model receh bisa dibantu like, comment subscribe ya. Karena cuma di otong spin channel satu satunya channel yang menyediakan layanan slot gacor hari ini, pula slot gacor hari ini, slot hari ini, pola slot gacor yang besar ini, slot pola besar ini, dan sebagainya ya bosku. Jadi bisa dibantu like, comment, subscribe-nya, ya bosku, yuk, yuk, yuk bisa, yuk, yuk, yuk, yuk dibantu like, comment, subscribe-nya. Dan jika kalian punya pola-pola andalan, bisa dong share-share di kolom komentar biar saya coba polanya apa keberhasil atau tidak kita saksikan bersama-sama pastinya ya bosku. Jadi buat kalian semua, yuk gabung-gabung-gabung ke situs kita, yuk biar kalian tahu kalau. RTP game itu ngaruh banget yuk atas kuning kasih petir itu hmm. kan nurut banget hijau jadi Oh enggak biru dulu harusnya biru dulu jadi ungu turun nih ungu turun Aduh sayang kurang satu bisa nggak masalah yuk, yuk, yuk 45 eh, 48.000 tambahan nih ini kita coba bisin Spin ini kalau emang nggak ada tanda-tanda JP kita langsung auto kaburkan saja lah ya bosku ya jadi buat kalian semua para pemain modal receh selalu utamakan profit, selalu fanaakan WD ya yes seluruh. Jika ada kesempatan WD WD kan saja selagi kesempatan itu ada karena biasanya ketika kita dikasih naik kayak gini kita nggak WD itu pasti saldo turun drastis. Nggak ada yang namanya apa ya petir petir kaget yang berulang gitu ya. Biasanya tuh cuma sekali dua kali. Jadi buat kalian semua pemain modal receh harus sedikit smart jangan terlalu bergantung peradaga ada pada nafsu kalian sendiri ya seluruh ya selalu kendalikan nafsu kalian sendiri nafsu birahi, nafsu apapun ya seluruh ya intinya setiap hari utamakan profit utamakan WD ya seluruh ya. contoh kayak gini tadi kita bawa tujuh modal 79.000 naik 500 sudah WD kan saja karena naiknya dari petir 500 bukan dari Kristen jadi buat kalian semua langsung gaskan WD kan saja jika ada kesempatan WD ya yes, seluruh toh kalian juga main gak cuma satu akun doang kan pasti badap punya beberapa akun di satu website jadi buat kalian semua langsung gas aja, karena cuma di rtp8000 untuk ID nya itu lengkap seluruh dari bank semua bank ada untuk apa ya i-wallet e semuanya ada bisa langsung gaskan sajalah jangan ragu jangan bimbang Main DRTP 8000 tuh asik slur, karena sebelum bermain kita pastikan cek RTP game sebelum bermain ya biar kalian tahu game ini lagi gacor atau enggak ya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir bye bye seluruh.